Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey hari ni yang saya nak share, cara buat FBS untuk minta derma Dekat Facebook FBS, minta derma kat Facebook, boleh lah Ok, so, first buka AIX Malaysia Benda loading Lepas tu, tekan create Tekan engagement, tekan continue Lepas tu, uh, ni rename Ni yang takda apaan, -apa. ni jahit Tutup, ni can't end up, So, budget Hampil letak lifetime Contohnya, budget ni ikut suka lah Nak tak sehari 50 orang ni pun boleh Tapi jangan risau, caranya kita tunjuk adalah First, okay, kita run hari kami Malam, malam Jumaat Dan hari hari Jumaat Petang okay, So, kita start malam Jumaat Pukul berapa? Ha, 8 8 malam Malam Jumaat Hingga ke ha, 6 petang Jumaat ini tak dapat belas je semua sorry kita mini ni lah so satu hari ya. X ni set satu hari saja. RM50 satu hari lepas tu kita pilih majid mana yang pernah nak target contohnya ni majid dekat umur ni sini ni majidera majid Sharifah Fatima please lepas tu tekan ambil satu mat saja spot name Ini gender ambil mat so basically kat sini kita dah tahu kita nak target orang mana-mana lelaki yang berumur 18 ke 65 masuk dalam kawasan ni depa akan nampak iklan kita so itu salah satu cara untuk target orang buat iklan target buat iklan kena jadi sudah target buat iklan target buat iklan menderma dekat Facebook app. sebab basically kita tahu siapa-siapa yang pergi masjid berkemungkinan ada basically marketing ni based on sangkaan sangkaanlah kita sangka orang yang pergi masjid ni mungkin suka sedekah So dengan kita buat ads, masukkan kawasan lepas tu Dapat grab lah attention Ha itu sahaja daripada Yasin Siapa rasa video Yasin bermakmat Tolong like, komen dan share kepada semua orang Khususnya yang buat Yang cari Indonesia ni sangat sesuai Dan masjid sendiri pun sesuai buat ads sendiri Even para-para admin masjid pun Yasin syorkan sure, hampa buat cara ni Setiap kejuban hampa run ads 50 minit sahari sudah Supaya bila ramai masjid hampa dapat Eklan so tak, walaupun kita tak bagi secara fizikal mungkin kita bagi ikut online on pay apa semua-semua yang -semua, e wallet apa semua-semua itulah okey itu saja dari sini bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.